akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim Ayo hari kita naik ke Sion kepada tuhan Allah kita. Pikirkanlah kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di atas. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam alam. Apabila kita pada hari pertama itu, pada hari pertama itu pagi-pagi berangkat berjalan di sebelah kuburan Imam dan ketubur itu dan dia memerintah bahwa batu telah diambil dari kubur. Belainlah mendapatkan simbol Kristus dan murid yang lain dari tasbih. Yesus yang berkata kepada mereka Tuhan akan kalian Orang orang bersemangat dan kami tidak tahu dimana dia berkata. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain untuk berkubur. Mereka berlari bersama-sama. Tapi murid yang lain itu berlari cepat daripada Petrus dan dia pun sampai di kubur. Ia menjeluk ke dalam pada hari hari kapan Tetapi ia tidak masuk ke dalam kerana tak masing-masing loflet. Juga untuk setia dan masuk ke dalam kereta. tiba di depan Tungguan Yesus dan melihat batu penutup kuburan sudah terbuka. Wah! Nanti buka mutilam lah, Pak Matur! Eh! Nampil beli buka no, lagi! ini aku apa-apa? Mereka-mereka ke mana ni, tak Maaf, sambut, Kak.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 Dorit untuk sahabat dan menyampaikan kabar baik ini kepada Suatu kalimat yang menjadi tema berhubungan kita pada Paskah Sebuah proklamasi yang disampaikan oleh seorang perempuan yang bernama M.M. dan Maria Magdalena Ini adalah dua penyukah cita Maria berisi Berita yang disampaikan kepada murid-murid Yesus yang lain, telah melihat Yesus. Informasi tentang Maria Magdalena, saudara-saudara, ini pernah kita peahkan ya. Kita temukan dalam Lukas 8 ayat 2, rupanya FKT adalah seorang perempuan yang dari dirinya Yesus pernah mengusir tujuh roh jahat. Ada tujuh roh jahat yang diusir oleh Yesus Dan Maria Magdalena sebelum mengikut Yesus Dia diikat sekali lagi oleh tujuh roh jahat Satu roh jahat saja saudara-saudara Barangkali kita sudah akan bisa kewalahan Dan Saya percaya bahwa ini adalah alasan mengapa Maria Magdalena pada akhirnya Dia begitu setia mengikut Yesus kemanapun belum Mereka pernah berada dalam sebuah perjuangan dan pertarungan. memiliki perasaan dan Tuhan kita tersesat dan pengalaman yang sungguh pasti tidak mengenakkan. Ditinggalkan saya yakin bahwa Mungkin ada juga yang Sudah berkali-kali Merasa bahwa -kali Tidak pernah ada jalan keluar Dalam perjuangan bersama kita Dalam Satu sunyi Tetapi cinta kasih Tuhan itu Sungguh meluang Yang itu bahwa Seperti mania maka lena Tuhan Mau juga kita menjadi orang yang Mampu melihat kehadiran Allah dalam kehidupan kita, bahwa memang benar waktunya itu yang melihat Tuhan yang komit secara fisik. Tapi itu jelas tidak hanya berbicara tentang perjumpaan secara fisik. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang berbeda yang dipakai di Yang pertama dia menggunakan kata "pleto", yang kedua adalah "komprat". Aku dimampukan untuk kemudian melihat cara Tuhan Atau seperti cara ayat bahwa Aku melihat cara Tuhan Dia mengizinkan aku mengalami hal yang sementara Allah. Saudara-saudara apa artinya? Itu berarti bahwa Tuhan rupanya Bisa memakai cara untuk membuat kita dapat melihat kehadirannya dalam berbagai yang jauh. satu dua. Batal dibagi, batal dibagi Ya, satu Sudah apa-apa lidernya, yang memang Oke, selanjutnya merah Siap tim, tim mengirimkan tiga striker terbaiknya kombinasi dua dua orang lagi dan satu orang <SILENCIO> Oke, yang jawab pertanyaan adalah yang dihubungnya, seberapa yang menurut. Siapa pun ini, mas? Hei, kami timpunin, bro! Saya akan memberikan total 9 pertanyaan dalam hodja ini. Jadi, 9 pertanyaan ini akan dijawab secara beruntung oleh siapapun yang duduk di tim masing-masing. Kayak gitu. Oke, bola kita kalau dia berhasil sampai di yang Joky... Kena dijual oleh nilai Jokyai-jokyai Pada saat Yesus akan disalibkan, ada satu murid yang menyangkal. Ya. bendera yang di sini berikutnya. Pertanyaan berikutnya inilah dari pasca. Siapa perempuan yang mengurapi kaki Yesus? Nah, itu yang paling pertama, jiwa kompetisi yang suka cinta kita adopsi dari peraya, percuma, begitu di palang tanpa bergerak, waktu itu tapi kalau kita gak, dikasihkan di sini nah nah, jadi suka cinta, pertama bukain ya, bukain ya bukain ya, bukain ya, bukain ini, ya bukain nah, okay. nah, okay. ya, bukain ya, oke, next, selanjutnya akhirnya akan main menjelis lagi, jelis terakhirnya hari ini dan jelis terakhir ini, kita kita mainkan dengan jump seperti ini gabungan. Akan tetapi kita bakal mulai mungkin ada yang mau istirahat dulu atau mau masuk lagi dari sini bagi yang belum main tadi, kita bakal main sama-sama lagi. Oke. Okay. Nah, uh, sekarang saya punya peraturan satu permainan. Nanti permainan ini adalah menentukan gol di game kedua ini. Oke. Okay? Permainnya adalah angin bertiup. Permainan angin bertiup? Oke, okay, ada yang pernah ada yang belum? Oke, okay, kita bakal main angin bertiup. Nanti kalau setiap saya bilang angin bertiup, kalian bilang kemana tuh? Oke. Okay. Selanjutnya saya akan menyebutkan angin bertiup itu beralamat ke siapa, kemana arahnya. Misalnya contohnya angin bertiup kemana tuh orang yang memakai sepatu berwarna putih. Berarti teman-teman yang menggunakan sepatu berwarna putih itu harus pindah dari kelompok yang tadi kalian tempati ke kelompok lain yang berbeda. Oke. Okay? Oke, kita mau main angin bertiup Halo. Angin bertiup bertiup kepada orang yang menggunakan kacamata Silakan. yang benar di atas tiga pita pica yang pakai kacamata, dua Eh, kok Satu Oke, sudah ya, selanjutnya angin bertiup Angin bertiup kepada orang yang memakai talung Orang yang memakai talung Jangan komen lalu, kita belomong, kita belomong <tik> <tik> Oke, okay. selanjutnya Oke, okay. mantap di komentar yang komentar Terakhir, Aging bertiup Aging bertiup kepada kalian yang menggunakan HP merek Samsung Kita tiup lagi ya Alim bertiup ber kepada orang yang lahir tanggal ganjil Semua yang menggunakan baju dengan kancing. Kali nah, ini kita sekarang bakal main games kedua game semua ini tadi. Jadi nanti kalau perolehan hadiahnya itu tolong bias kamu tadi anggota kelompok pertama atau kedua kasih gitu. Nah untuk games kedua ini kita akan eksplosikan dan semua yang ada di sini itu akan ada yang menjadi penonton dan ada yang akan tersangkut sebagai pemain utama dalam kelompok. Jadi ini kelompoknya ya? buat kelompok kalian. Oke? Okay? Kita bakal lihat nanti dari semuanya di sini ada yang jadi penonton. Oke, okay, good kamu kamu berapa sembilan oke Kamu berapa berapa berapa Peratuan 2020, maapannya okay. so, Oke, satu orang lagi adalah sekolah minggu Dulu Terserah, Ini sini nama Terakhir. Yang di sini Ini Dan yang kedua, jadi sampaikan, jadi sudah sampai di sini, dan tidak jatuh dalam perjalanannya. Dia dia Kita akan mulai segera dalam wow. ya. tiga dua satu Tiga pertama. Oh. Ya.